Menyusuri Jalur Menantang, Perkebunan Kawisari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di ujung Jalur Menantang ini, kita akan beristirahat di air terjun Lawean yang indah dan menenangkan tercatat sejak zaman kolonial Belanda di Gementi Blitar memiliki 38 perkebunan kopi Kebanyakan dikelola oleh perusahaan korporasi asing. Perkebunan yang membudidayakan kopi, umumnya di bagian utara Gementi Blitar. antara lain perkebunan gambar perkebunan candi sewu yang membudidayakan teh dan kopi juga cengkeh sampai sekarang yang masih eksis antara lain kebun kopi Karang Anyar dan kebun kopi Kawisari. Sementara itu perkebunan sengon Banaran dan sirah kencong Selain merupakan perkebunan kopi yang luasnya ribuan hektar, juga mengembangkan perkebunan teh Pernah juga under naming nyunyur yang berada di kaki gunung kulut Membudidayakan Kopi jenis Liberia Di jalur yang menantang ini kawasan kebun kopi kawisari adakalanya kalanya kita bisa juga melihat kita nampak gunung kelut salah satu gunung aktif di Indonesia Gunung yang aktif cukup sering meletus Perkebunan Kawisari terletak di Wilingi, Blitar, Jawa Timur. Perkebunan ini mula-mula didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870. memiliki dua jenis kopi yaitu kopi robusta dan kopi arabika belakangan dikembangkan pula kopi luwak Kebun ini juga mengadopsi sistem pertanian organik.